neng Assalamualaikum. Halo Napa tilam? Ya apa Sehat? mungkin juga akan Gulang Pas Termin, ting perlu kalian jadengan. anu. akan ceritain jadengan Rien. yang di monggo. ini kita sudah sampai di kediaman Pak Hatimin kebetulan tadi Iyi. Pak Satimin ya? Pak Satimin kebetulan tadi ketemu dengan teman saya yang tiga listemunya jadi saya minta untuk mengantarkan ke ke tempatnya Pak Satimin Pak Satimin kesan sekuit wis ana cerita Om boten. Pak Satimin. mireng jenengan riyen iku pripun? Kula mirengin jenengan kan nate boten mangsul apa putus rumput teng halas niko niko sampai tinta tinta niko satu minggu satu minggu niko beri penceritaan sakit cerita jadi ini sampai kan malam Jum'ah. Oh, pas hari oh, Jum'at. Anu, hmm. Jadi begini, Pak Cerabin bercerita, beliau nya uh, waktu itu mau mencari jalan itu terlihat gelap dan pas Jumlah. waktu itu hari Jum'at. Waktu itu, hari Jum'at. ya Ronyo aku pak Oh pas niko jadi jadi perasaannya Pak Katimin waktu itu mencari jalan pulang tidak ketemu dan hmm. sampai beliau itu capek. Nah, pada waktu itu banyak orang-orang nyari tapi oh, Pak ya. Katimin tidak melihat mereka dan ya. yang mencari orang yang mencari itu tidak bisa melihat oh, pak, ya. pak Katimin. Moton Pak Katimin oh, iya. jadi langgar iki. Heeh. Ya jadi selama tujuh hari itu Pak Katimin hmm. mencari jalan keluar ya. hutan itu tidak pernah ketemu nah. sampai tujuh hari karena itulah Pak Katimin waktu ditemukan kan dalam keadaan lemas, nah, lemas dan lingkungan Lengkung di Sabalik di Gendong Pas niku perasaannya berpikir dengan katus dan menonagap. Mm Heeh. -hmm. Ku rasuluh mm -hmm. iki, ku senalu ngombe. Mm Heeh. -hmm. Hmm. Ah. Ras iso ngomong lho. Oh, ngoten. Padan urip aku. Heeh. Niku teng lepet. Iyo, enten kali tapi kali sawah, kali sawah. Eh, mm -hmm. Pak Kadepeng bercerita pada waktu, waktu iya. beliaunya pada saat saat nah, ditemukan iya. itu keadaannya di sungai nah. tapi sungai yang sudah kering tidak ada airnya kemudian Pak Katimen itu melihat ada orang yang uh, menyadap getah binus selanjutnya Pak Katiren Pak Katimen ini Satimen ya Sati ngapun ngapun Pak Satimen ini berteriak minta air minum air minum hmm. uh, penyadap itu setelah itu baru ditemukan Pak Kadimen dan tiba-tiba waktu niku perasaan ini menyenangkan dosi tengah-tengah potong masyarakat dibuat nopo tengah alam punding boton disurut sumur pinopo-nopo selama tapi waktu niku perasaannya namun bengi nopo awan jadi saat pitung dinoki bengi toh jadi selama tujuh hari di hutan itu perasaan Pak Kadimen itu kesemuanya malam jadi tidak ada yang siang dan diketemukan pas eh, padahal siang hari ya yeah. itu rasanya tetap malam waktu oh. itu karena Pak Hatimin tidak sadar mungkin karena tujuh hari itu tidak tidak makan tidak minum nah. itu kan, kadang pas pas nikun jengan pas ngarit apa pas nopo. ngarit pak, ngarit, pak. Ngarit, ramban, itu Pak sedang merumput